Halo pemirsa, sekarang kami mau berbagi cerita tentang dapur kesayangan Dapur yang menurut kita udah cocok banget buat rumah minimalis Kuih dinyimak dari mulai desain hingga proses perakitannya Let's go! Bagian pertama, menentukan posisi dapur Jadi yang beberapa pemirsa mungkin udah tau Ukuran ruang dapur kita itu hanya 2 kali luas lapangan bola pingpong. Jadi ya, harus dipikirin matang mateng sebelum menentukan titik dapur yang tepat. Mau hadap kemana, seberapa panjang, ganggu riwayat orang apa enggak. Terus sirkulasi asap, sisa-sisa pembakaran, masakan juga nanti mau lewat mana. Sampai letak keran dan saluran air, bak cuci piring, juga kita ukurin per sentimeternya. Repot sih, tapi hasilnya sepadan bab 2 desain kitchen set sebenarnya kalau bentuk kitchen set kan standar aja ya yang menantang itu pas bikin padu padannya sering-sering dah tuh kita cari referensi di akun IG sister-sister home decor dan jangan lupa di save juga postingannya ya buat nanti ditunjukin ke vendor kitchen setnya singkat cerita kita udah nemu tuh referensi bentukan kitchen set yang kita mau kayak gini kira-kira jadi, kitchen set itu terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu top table, cabinet, dan backspace. Kita bahas top table dulu ya, atau meja dapur. Dalam dunia per-kitchen setan, eh kenapa jadi setan? Top table ada empat jenis, kayaknya sih, yaitu cor atau beton, granit, solid surface, dan solid wood, alias kayu utuh. Kalau top table yang kita pakai itu, granit jenis white carrara dia motifnya tuh cantik natural gitu yang bisa kasih kesan elegan karena mirip sama motif marmer ya kan. Selanjutnya untuk kabinet kita pakai warna gelap karena space atau ruangan kita kan nggak luas jadi untuk pemilihan warna harus banget menyesuaikan perabotan lain supaya nggak ada warna yang tabrakan. Misal sebelumnya kita udah punya sofa warna coklat ya di padanya kalau bisa yang senada juga misal krem, dark coklat atau abu, atau kalau bingung, gampangnya pakai warna netral aja, kita mata putih. Yang pasti, bukan malah hijau bolu pandan, atau warna biru Doremon. Nah, kalau untuk backsplash atau area tembok belakang kompor, juga ada pilihan macamnya. Ada yang pakai keramik tile, granit, bahkan yang dikasih kaca cermin juga ada. Kalau kita ini pakai keramik tile aja, yang motifnya polosan putih, ada tekstur emboss gitu jadinya nggak terlalu ramai tapi cukup buat tegasin kalau ini tuh tembok area dapur secara tembok dapur dan ruang keluarga kita itu kan satu tarikan tembok tanpa ada pemisah diantara keduanya bab 4 survei dan pilihan bahan sebelum kitchen set masuk produksi kita akan dibuatin desain model 3D setelah bayar DP tentunya kalau buat nentuin bahan ini sih, kita rekomendasiin buat datang langsung deh. Soalnya kan kalau misal cuma difotoin katalognya, pasti ada perbedaan persepsi, warna aslinya sama warna difoto. Dan satu lagi, maaf ketinggalan. Sebelum masuk tahap produksi juga, rumah kita akan didatangin tukang kitchen setnya dulu, buat mengukur secara hakiki, luas area dapur kita, termasuk untuk cek posisi keran dan saluran pembuangan air. Untuk bagian ini, Uh, saya saranin banget tukang kitchen setnya itu harus datang ke rumahnya pemirsa biar nggak salah ukur selain nentuin bahan kita juga harus sudah persiapan nih buat isian kabinetnya nanti mau dipakai buat apa aja kalau punya kita ini dari kiri ke kanan pertama itu uh, buat tempat gas sebelahnya itu tempat bumbu, botol kecap, botol saus, diisi botol hirup juga bisa sih terus sebelahnya ini ada laci tiga tingkat Paling atas buat tempat sendok-sendok, sendok sayur, sendok nasi. Terus laci baris kedua ini buat toples-toples lebaran. Dan paling bawah adalah tempatnya panci indomie. Itu wajib sih. Next, laci kabinet sebelahnya. Itu ada tempat rak piring, mangkok, dan gelas. Sebelahnya lagi itu karena atasnya adalah sink, tempat cuci piring. Jadi bawahnya ada perpipaan air. Sehingga di sini buat ya istilahnya mini gudang lah buat simpen sabun-sabun refill gitu bab lima kedatangan hari yang dinanti pun tiba dan kira-kira seperti ini proses perakitan serta pemasahan kecacatnya bab 6 biaya per Januari 2022 ya. Kita waktu itu dikasih harga per meter itu 1,6 juta. Dengan bahan material namanya blok melaminto. Itu uh, harganya nggak termasuk top table ya. Dapur kita ukurannya ini 2 meter. Plus top table, plus bikin meja makan. Kalau, kalau di total sekitar 10 jutaan. 10 juta itu udah include biaya survei lokasi, biaya gambar 3D, biaya ongkir, biaya pemasangan, sama garansi satu bulan. That's it. Nah, di dapur ini kita... ...bikin lampu sendiri. Biar supaya terang. Begini hasilnya. Nah, ini kita bikin sendiri. Dan untuk video selanjutnya nanti saya akan kasih tahu gimana cara-caranya DIY bikin lampu untuk dapur oke okay? semoga videonya bermanfaat ya pemirsa terima kasih atas kebersamaannya sampai jumpa langsung ya tutup kini -kini <laughs>